Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah walaa ilaha illallah wa bihn ta'in walaa mu'min adil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal Alhamdulillah amdan wa ke kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Dia telah memberikan nikmat jasmani, rohani kepada kita semua. Karena berkat sang nya kita dapat hadir di acara silaturahmi keberangkatan apa ET Mu'iz dan Tante. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat kepada Nabi Besar kita Baginda Rasulullah kita Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala ala Muhammad Baiklah Yang sama-sama kita hormati Al-Buya kita Kehaji Dr. Angus Kariman Ibrahim M.A. Terima kasih, Alboya, atas uh, Luang waktunya berkesempatan hadir di teman-teman kampar dan masyarakat kampar tentunya Dan yang sama-sama kita hormati, menasehat, wanhar, riau, korul kampar, om medi, om readi, om muslim dan yang... Sama-sama kita hormati Bapak Kades Desa Gunung Bungsu. Terima kasih Pak Kades atas luang waktunya yang berkenan hadir. Dan yang saya hormati Om dan Tante serta anak-anak tersayang serta saudara-saudara saya, tetangga tangga kawan-kawan bangkinang yang telah hadir di acara keluarga kita, APA, ET, Keberangkatan Ke Tanah Suci Insya Allah Apa Et kami Dari keluarga Dari kawan-kawan Komunitas dari masyarakat Bangkinan akan mendoakan Et apa Om Wes Tante insya Allah Diberi kesehatan Kekuatan dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Aji yang makro. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tentunya izin Buya, saya ingin menerangkan sedikit uh, tentang PSF di Buya. PSF ini tentunya bergerak di bidang sosial Buya Bu, ya. karena prinsip ke-teman-teman kawan-kawan. Ini Albu ya Gimana Kita Ada uang Ada duit Bisa bermanfaat untuk orang lain Takbir oh, Luar biasa Alhamdulillah Dan Perlu juga diketahui Buat Om dan Tante Kak, Itu Pak Kades Di mobil saya Itu Saya pasang tulisan RT Artinya apa? Kalau RT Adalah Bawahan Kepala desa Apa? RT ini berhadapan langsung dengan masyarakat, langsung kena dengan masyarakat. Jadi saya harap saya tekankan di sini buat Om, kita gimana pemerintah sebagai root milik ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kampar tentunya. Nah, demikian. Mungkin itu saja, Al, Al Huyang. Masyarakat tentunya pesan dari rumah Etik apa saya? Om dan Tante serta masyarakat tentunya beliau ingin naik haji. Dan kita doakan dan beliau juga meninggalkan anak-anaknya di sini. Jadi saya harap om-om yang kemungkinan tentunya ada waktu ruang silakan. Pintu terbuka, lihat keluarga kami, apapun kondisi, kesalahan dia. Om, oh, ete, apa awak tenang melaksanakan ibadah haji di sana? Terima kasih, syukron, kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.